Gelombang baru mobilisasi di Rusia akan dimulai pada bulan Januari, kata Intelijen. Menurut Budanov, laporan resmi tentang kesimpulan dari gelombang pemanggilan pasukan sebelumnya adalah salah. Bahkan setelah tanggal 1 November warga Rusia terus menerima pemberitahuan mobilisasi. Dia mengatakan bahwa Moskow kemungkinan akan menghindari panggilan skala besar baru sampai setelah liburan natal selesai. Dengan awal Januari, gelombang mobilisasi penuh berikutnya akan dimulai, tambah Gudanov. Staf umum Ukraina sebelumnya melaporkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan gelombang mobilisasi, yang rencananya akan diadakan pada Januari hingga Februari tahun 2023. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, gelombang pertama tidak memberikan hasil yang diharapkan.